Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita switch ke pikiran. Sekarang kita switch ke pikiran. Jadi harus lengkap ajaran Sunan Kalijogo jangan sampai kepalamu terpisah dari badan dan dadamu. Pikiranmu tidak boleh tidak bekerja sama dengan hatimu. Hatimu harus kerja sama dengan pikiranmu supaya terjadi keseimbangan dalam kehidupan kita. Saya mohon dengan sangat Bapak yang secara bebas saya saya mohon dengan sangat monggo saya tidak bisa menentukan karena saya bukan tuan rumah. Uh, mungkin ada yang belum kenal saya dan Dim yang baru. Nama saya Aris. Uh, sedikit diberi kesempatan dan saya apa yang saya ingin katakan bahwa uh, kalian yang belajar di di sini di tempat ini dan semua pelajar di mana saja kalian bisa jadi apa saja. Kalian bisa jadi apa saja. Kalian berpikir, kalian jadi presiden, bahkan lebih dari presiden. Mau jadi kayak saya, jadi dandim. Mau jadi seperti cak nun, bisa jadi apa saja. Apa yang kalian pikirkan di usia-usia kalian saat ini itu adalah masa-masa kalian bisa jadi apa saja, asal kalian menekuni dari saat ini. Namun, perlu saya sampaikan juga, untuk menjadi apa saja itu, kalian harus punya cinta cinta sama Tuhan dan saat kalian belum memahami bagaimana rasa cinta sama Tuhan mulailah dengan takut akan Tuhan itu mungkin jalan untuk menuju cinta akan Tuhan dan sekali lagi saya mau katakan kalian bisa jadi apa saja bisa lebih besar bahkan dari yang kalian pikirkan jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan untuk menjaga mimpi kalian di jalan yang benar cintai Tuhan kalian demikian sebelum saya mohon berikutnya ya ini beliau Pak dandim yang baru beliau bukan seorang muslim tidak ada masalah bagi kita ya orang itu bukan identitasnya apa tapi kelakuannya bagaimana kan gitu ya ya oke okay itu urusan beliau urusan kita masing-masing dengan Allah enggak usah kita ganggu-ganggu tapi kita saling berbuat baik saling mengamankan saling menyalami satu sama lain saya mau kasih tahu Pak Dandim Pak Pak dan ini beliau ini TNI saya ini Alhamdulillah pengagum TNI dan sangat cinta kepada TNI saya punya hubungan dekat sejak zaman Pak Beni Murdani sampai Wiranto sampai semua sampai sekarang Artinya dengan satuan-satuan dengan semua satuan Nanti semua komponen dalam TNI kostrat Kopassus semuanya sampai yang yang di daerah-daerah ya Pak Saya punya hubungan dekat Anda tahu nggak uh, kalau sudah urusan orang mau jadi presiden itu bukan urusan TNI itu urusan ambisi seseorang kalau TNI yang sama maksud adalah tentara sejati Republik Indonesia. Saya kasih tahu anda, anda pernah tahu perang Vietnam, pernah dengar perang Vietnam itu Amerika kalah, ya Amerika kalah, dan gurunya TEE, gurunya Vietnam bisa menang melawan Amerika adalah TNI Republik Indonesia, <tuk> ya, guru perang gerilya di seluruh dunia adalah TNI kita, tidak ada orang ahli perang gerilya melebihi TNI kita, satu ya, nomor dua. Korea Selatan, untuk bisa bertahan melawan Korea Utara, gurunya adalah TNI kita. Mereka bergurunya kepada tentara kita. Pengakuan seorang Jenderal Amerika, ketika ditanya apakah Amerika pernah punya maksud untuk bikin uh, manuver politik di Indonesia. Jenderal Amerika Militer mengatakan, kami berpikir pun tidak berani untuk mengganggu Indonesia. Karena Indonesia itu gurunya semua tentara. Ini, ini saya bukan karena ada beliau. TNI itu pernah diembargo 20 tahun oleh Amerika Serikat. ya Artinya fasilitasnya menjadi hampir sangat minimal. Untuk belajar nembak saja pelurunya jatah cuma dua dalam satu minggu. Tapi ketika ada perlombaan dunia, tentara-tentara seluruh dunia, Indonesia selalu juara umum. Untuk tembak tepat untuk segala macam. Jadi orang Indonesia itu multitalent. Tentara Indonesia itu nembak berani, berkelai berani, gendong anak berani, dandani genteng berani, ngliwet ya iso, segala macam iso. Itu tentara Indonesia. Bahkan saya keliling ke daerah-daerah selalu ketemu Pak Dandi, Pak Kapolres. Ya, Ulang tahun 403, satuan di Yogyakarta itu ketika ulang tahun 403 itu lomba hadroh tentara. Coba, lomba selawat tentara. Jadi tidak ada di seluruh dunia tentara pinter selawatan, kecuali di Indonesia. Ini beliau bukan seorang muslim, tapi sekarang kita bersama-sama menyatu sebagai sesama orang Indonesia. Jadi jangan percaya kalau ada pertentangan-pertentangan aneh-aneh di Jakarta, itu karangan orang Jakarta. Itu orang yang selalu menggunakan alasan macam-macam untuk bertengkar dan berkuasa. Saya ke daerah-daerah dan selalu kompak, TNI, Polri, rakyat, bupati, semua kompak dengan rakyat, tidak ada masalah. Maka jadilah pacitan dari jadi Indonesia kecil yang teladan bagi seluruh Republik Indonesia. Gitu ya Pak ya, Alhamdulillah. Mohon maaf, boleh diperkenalkan panjenengan dari mana aslinya, terus agamanya apa, tidak ada masalah. Tidak ee, beragama juga tidak apa-apa. Ah... Gitu. <Gởin> Saya nama lengkap Aristoteles, Hengking Nusa, Lawitang. Uh, Lawitang itu nama marga saya. Di daerah saya, di Sulawesi Utara, paling ujung Indonesia, dan tepatnya daerah Sangir Laut. Agama saya saat ini, uh, Kristen Protestan. Apalagi saya? Okay. Sampunan. <laughs> Terima kasih. <laughs> Jadi kalau Anda tahu Natal, Natal itu adalah ulang tahunnya Yesus. Ya, ulang tahunnya Nabi Isa. Podho karo Maulid, ini ngulang tahun. Jadi ini sebenarnya tidak harus berhubungan dengan agama. Jadi Anda tidak perlu ngomong Natal macam-macam, Natal itu ndak hubungan sama agama Kristen. Itu ulang tahun Nabi Isa. Kemarin saya di Bangkok lama, ya. Saya ketemu sama orang-orang Islam, orang, orang Kristen semua saya ketemu dan Natal itu gede-gedean di, di Bangkok itu wah wahnya gede-gede itu ya tak kasih tahu beberapa fakta satu orang Thailand itu 92% Buddha Islam 5% Kristen Protestan Katolik itu 0,9% jadi peristiwa Natal di Bangkok tidak ada hubungannya sama agama Kristen itu urusannya adalah orang jualan ketika Desember itu laris gitu loh jadi rasa jadi kamu gak usah mendendeng-medendeng gitu ya sama dengan jadi orang oh, bisa sendiri belum pernah ngelihat pohon cemara karena dia lahirnya di tempat yang tidak ada pohon cemaranya betul gak, Pak ya ya memang tidak jadi ojok oh, serem-serem lah jangan duduk-duduk angger bukan orang Islam haram itu gimana gimana gimana, gimana? Nah, Nabi Muhammad waktu lahir sampai umur 40 ada orang Islam enggak Waktu Nabi Muhammad lahir sampai umur 40 sudah ada orang Islam belum? Lah oh. terus dipatahin NKB karena Nabi Muhammad ini. Kan enggak? Kan enggak? Jadi berdakwah itu justru kepada orang yang lain Kan begitu Kok yang ngeronok wong lio mangkel ini mangkel sampai aku ditutupi <risas> Tadi saya ketemu sama rombongan cadar-cadar di Jogja ke Lihat ke taman pintar tempat rekreasi dan tempat ilmu di Jogja rombongan berpuluh-puluh wanita pakai charger foto bareng, sing di foto apaane? Aku jangan kagum kalo gonjeng gak apa-apa monggo semua dengan pilihan masing-masing, tapi ada resiko budaya, ada resiko silaturahminya. ya tepuk tangan sekali lagi kepada Pak Jandim, beliau dari Sangir, Sangir Sangir Talaut deket pula deket pahlawan deket tawau itu dekat Mindanao jadi itu semuanya daerah rutenya teroris-teroris Filipina Malaysia dan Indonesia beliau tahu persis itu jadi itu daerah-daerah sebenarnya rawan karena itu di ujung Indonesia paling utang di di apa di bun Indonesia sana. jadi deket sama deket sama Mindanao jadi kalau ke Mindanao tinggal nyebrang ya, Pak ya, tinggal nyebrang. Dan biasanya penyelundupan dari daerah sana, gitu ya, dari Tarakan kalau Kalimantan dan seterusnya. Tapi pokoknya tidak ada masalah di Indonesia. Lakum tinukum waliatin, waman syafal, yukmin waman syafal, yakfur. Silakan memilih pilihan masing-masing dari agama sampai istri. Agama orang lain adalah istri orang lain, Gak usah kok banding-banding, no. Bujuku lu gede bokongnya, nggak usah ngunungin ya, ya, ya. Istrimu adalah teman tidurmu di dalam kamar. Gak usah kamu pamer-pamerkan dimana-mana dan setiap orang berhak mengambil istrinya masing-masing. Menurut -masing. ya? Ini ya? Gak usah terlalu rewel. Kecuali orang Kristen curang sama kita. Yang kita marahi bukan Kristen tapi curangnya. Jelas ya? Begitu juga orang Kristen kepada Islam. Orang Islam jangan curang yang enggak boleh curangnya Islamnya monggo. Jadi sekarang ini banyak orang salah yang dimarahi HTI, yang disalahkan khilafah ada orang bunuh, pi, orang bunuh pakai pisau yang dilarang pisaunya ini apa sih hari-hari ini? orang wong, orang wong ngeracun wong. ini kayak abunawasa ini Indonesia ini Pak ini saya terus terang kepada Pak Dandi, Pak Kapolres. sekarang itu banyak salah sambar nyamber salah terkam salah sini terkam itu kayak koyok kaya ano kaya Abu Nawas diadili dihukum lu kesalahan saya apa pak hakim pak Kody ya pak Kody ya karena saudara Abu Nawas membawa pisau kemana-mana dikhawatirkan akan membunuh orang betul terus Abu Nawas oke okay, saya masuk penjara tidak ada masalah asalkan satu sel bareng sama pak hakim cari Abu Nawas lu saya salah apa cari pak hakim karena bapak kemana-mana kemana bawa alat kelamin dikhawatirkan akan memperkosa wanita. Oh nak uang ngebom sendiri salan Islami, lagu ini ngebom. Ya apa sih kan itu? Oh nak uang perkosa kok ketok barangnya? Ya deh enggak, kita buaya iso ya Isau. Siapa nak beduk ini leh? Pokoknya jangan salah sasaran ya, jangan salah sasaran. Kenapa Islamnya kamu salahkan Belanda jajah kita tiga setengah tahun tidak kita salahkan Kristennya, kita salahkan penjajahannya, Belandanya pun tidak kita salahkan, yang salah jajahnya ngerti ya? Jadi tidak ada maling, yang ada orang yang sedang mencuri. Begitu dia sampai rumah dia bukan maling, dia adalah suami yang sayang istri. Tolda, maling pas maling. Ojo kotoran, jinji maling. Masak Dandim itu dimana-mana Dandim. Masak kalau bojone tetap Dandim. Mau buka kamar aja, buka. Siap. Enggak Oh, enak enak ada pak ya. Enggak ada. Begitu beliau sampai rumah lembut kepada istri D. Apa kabar hari ini? Kayaknya kangen deh Mas malam hari ini. Ya udah masih cepet aja nanti keburu anaknya bangun dari itu ya. itu, dan itu. Deo, enggak, mas ya. Jadi Dandim ketika menjadi tentara dan bertugas di kantor dan di lapangan begitu di rumah dia seorang bapak dia seorang lelaki dia seorang manusia yang dengan kelembutannya gak diintimidasi kodim kong, kong Islam yang Unuh Islam kon pas sembahyang, pas maling pas oplosan Muslim kon lega. Ketika kamu minum minuman keras kamu bukan muslim Jadi muslim itu kata kerja sebenarnya betul enggak? Ketika berdasarkan apa yang kamu lakukan bukan identitasmu Meskipun di KTP ada agama Islam Dalam kurung kadang-kadang <laughs> <hisa> pas api gitu ya Gino ya, ya. Oke tepuk tangan sekali lagi kepada Pak Jandim